Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Goofy Lovers Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja Konten kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara membudidayakan ikan gapi dengan benar Tentang hal-hal apa yang perlu kita perhatikan Jadi mari kita sama-sama simak video berikut ini Oke, mari kita mulai kan Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam meliharaan ikan gapi adalah wadah atau tempat ikannya Ingat ya, yang pertama adalah wadah Dan ini menjadi salah satu kesalahan bagi para pembudidaya pemula ikan gapi Sudah beli ikan yang banyak, ikan yang cantik, ikan yang mahal, tapi nggak ada tempatnya Wadah yang kita gunakan dalam memelihara gapi, ya, bebas saja. Semua bisa kita gunakan, termasuk baskom, styrofoam, tank, dan akuarium, kolam, dan box kulkas. Sekedar menjadi catatan, ya, yang pertama perhatikan tingkat populasi gupinya, supaya gupi bahagia dan menunjang ke bentuk tampilan yang terbaik. Ya, dan menjadi catatan kedua buat teman-teman Mungkin bisa memperhatikan tingkat ketinggian air dalam satu wadah Ya mungkin sekitar 5 cm sampai 7 cm Untuk meminimalisir ikannya akan loncat keluar dari wadah Lanjut ke bagian 2 Air merupakan komponen terpenting dalam pemeliharaan ikan gapi Dan menjaga kualitas air sama saja menjaga kualitas dari ikan guppy tersebut dan berikut cara kami untuk menjaga kualitas air. Jangan terlalu berlebihan dalam memberikan makanan. Sisa makanan yang tidak dimakan akan menjadi amoniak dan akan merusak kualitas air. Lakukan sifon, kotoran ikan satu kali satu hari, ya, sesibuk-sibuknya satu kali dalam tiga hari. Lakukan water change atau pergantian air. Maksimal 30% dari air yang lama dan kita lakukan satu kali dalam satu pekan. Gunakan filter sebagai alat bantu dalam membersihkan kotoran-kotoran air dan juga mampu menghilangkan penumpukan racun amonia dan nitrat. Sedikit tips untuk menghemat biaya filter Kita bisa menggunakan spoon cuci piring, ataupun kapas Lalu kita berikan beban di bawahnya Catatan untuk menjaga kualitas air Bahwa pH air terbaik untuk ikan gapi berada di kisaran 6,5 sampai 7,5 Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan alat pH meter Yang bisa kita dapatkan atau kita bisa beli di toko-toko ikan terdekat Ya kurang lebih sekitar 100 ribuan dan untuk membantu kita dalam menstabilkan PA dalam air, kita bisa menggunakan daun ketapang jatuh yang telah diolah Mungkin di lain kesempatan kita akan memperlihatkan video tentang cara mengolah daun ketapang Suhu air terbaik untuk ikan gapi berada di antara 26-28 derajat Perubahan suhu air yang mendadak dan drastis dapat menyebabkan ikan mudah stres dan terserang penyakit Ya, untuk penggunaan air PDM Sebaiknya diendapkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 2 hari Sebelum digunakan Lanjut bagian 3 Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah Pemilihan ikan Untuk yang baru belajar memulai ikan gapi Kami menyarankan untuk memulai dari ikan gapi yang disukai Ingat karena gupi itu adalah hobi maka kita mulai dari apa yang kita sukai yang kedua kami menyarankan kepada teman-teman untuk langsung memelihara ikan gapi yang sudah memiliki nama atau jenis tertentu kami tidak menyarankan sama sekali untuk pemula memelihara ikan gapi cendolan memelihara ikan gapi cendolan itu membuang-buang waktu yang ketiga kami menyarankan untuk pelihara gapi yang murah saja dulu nanti kalau sudah terbiasa pelihara ikan gapi yang murah kita naikkan level kita untuk memelihara ikan yang lebih mahal dan yang keempat yang juga menjadi kesalahan bagi banyak pemula yakni memelihara terlalu banyak jenis ikan gapi ya memang ikan gapi memiliki pesonannya tersendiri ikan gapi adalah sini di dalam air kami sarankan cukup 1-5 jenis dulu supaya kita tidak kerepotan dalam mengurus keturunan-keturunannya Asal tahu saja ya, gupi itu sangat cepat berkembang biakannya Dan juga menjadi catatan buat teman-teman dalam melindungan Usahakan pilih ikan yang lincah Ikan yang lincah itu pertanda ikan yang sehat Selain itu, pilihlah body yang tebal, tidak kurus, tidak bungkuk, dan tidak memiliki noda merah di badannya Lanjut, bagian 4 Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pakan dan pemberian pakan. Untuk pemberian pakannya, kita bisa lakukan 2-3 kali sehari. Pakan yang pertama adalah pelet. Pelet kita bisa dapatkan di toko-toko terdekat dengan berbagai merek dan berbagai harga. Tinggal kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran ikan gapi yang ada di rumah. Pakan selanjutnya adalah pakan hidup pakan hidup kita bisa dapatkan di alam bebas atau juga kita bisa mengkulturnya seperti kutir, jentik nyamuk, dapnia makna, cacing, ataupun artemia sedikit catatan lagi buat teman-teman dalam pemberian pakan jangan terlalu banyak ya lebih baik sedikit tapi sering dan untuk pakan hidup yang didapatkan di alam bebas Ingat untuk selalu menjaga kebersihannya. Kita bisa menggunakan akriflavin atau Methyl Blue ya mungkin sekitar 1-3 menit. Baik teman-teman, mungkin hanya sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan. Semoga di lain waktu kami bisa menambahkan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan silahkan isi komentar di bawah untuk membantu perkembangan channel kami. Terima kasih.